Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa bertemu lagi dengan saya hari ini masih bersama Arisandi dan seperti biasa saya akan mencoba me-review pengguna produk-produk dari Indonesia. saja kepada yang kesehatan selamat sore Ibu. Selamat sore. Dengan Ibu siapa namanya, Bu, Ibu Sumarni. Ibu Sumarni ya, Ibu Sumarni alamatnya di mana? Alamatnya Slepu, Kecamatan Desa Slepu, Kecamatan Majenang hmm. Kabupaten Cilacap. Untuk ibu keluhannya dulu seperti apa, Bu? Keluhan saya dulu mata saya saya peger beger, sering pusing kepalanya. Pusing ya? Iya. Sekarang saya pakai vitamin menjadi nggak sakit lagi kepalanya, matanya sekarang nggak peger peger lagi. Melihat tulis tulisan yang kecil sekarang menjadi cerah. Usia ibu sekarang berapa kalau boleh tahu? Usia saya sekarang 54 tahun, iya. Tapi mata sekarang ambra masih normal ya Bu, bisa? Masih normal ya, nggak pakai kacamata. Iya, kami tidak. Terus, eh, Bu minum ininya, vitamanya berapa kali sehari, Bu? Oh, saya minum vitamanya sehari tiga kali satu. Apa? Kalau minum, minum sekali minum dua kapsul, hmm. berarti kalau tiga kali sehari enam kapsul. Hmm. Apa mata sehari tiga kali tiga, hmm. tiga tetes ya sekali apa tetes tiga tetes Berarti sehari tiga kali kemudian bu e, ibu terasa enak itu setelah berapa kali pakai bu setelah berapa hari, Pak, setelah, setelah berapa hari ya saya setelah terasa enak tiga hari saya merasa ter, merasa mata saya enak dan tidak ada peluhan sudah saya sudah melihat Tulisan yang cerah-cerah. Demikian tadi pemirsa, ucap e, ucapan saya bersama Ibu Sumarni yang telah berbagi pengalamannya e, yang menggunakan e, Tama dan alhamdulillah sekarang beliau e, penglihatannya sudah normal kembali dan lebih baik di hmm. usia beliau yang sekarang sudah 54. Hmm. Saya harap e, apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat buka buat para pemirsa. Sumar. Saya Arisandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, gunakanlah obat tenatur biar sehat, seperti saya.